Mari kita berdoa, segala puji syukur kami ucapkan padamu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Umat Manusia. Pada kesempatan yang indah ini, hamba datang ke hadiratmu. Hamba datang untuk mengucap syukur serta memohon kepadamu ya Bapa. Namun kiranya terlebih dahulu engkau melayakkan dan mengkuduskan anakmu ini kiranya anakmu ini dapat layak di dihadapanmu. Ya Bapa. hamba menyadari akan kelemahan dan keterbatasan hamba. Hamba tidak dapat hidup tanpamu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapak, hamba memohon penyertaan hanya kepadamu saja. Hamba tahu engkau adalah sang maha pengasih dan penyayang yang tidak pernah meninggalkan anakmu berjalan sendirian. Ya Bapak, pada kesempatan ini, hamba datang ke hadapanmu untuk berdoa bagi kesembuhan orang tua yang hamba kasihi. Ya Bapak, pada saat ini ibu yang hamba kasihi sedang terbaring lemah dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ia ya Bapak kiranya engkau mengurapi dan menyembuhkan ibu yang saya kasih ini. Berkati setiap makanan dan minuman yang ia makan dan minum. Berkati juga obat-obatan yang diminumnya agar kiranya dapat mempercepat kesembuhannya. Ia ya Bapak, hamba mohon kepadamu untuk mengangkat segala sakit penyakit yang ia rasakan. Hamba mohon, bantulah ia dalam menghadapi sakit penyakit yang sedang dirasakan. Berikan ia kekuatan baik secara fisik maupun rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui sakit penyakit yang sedang ibu hamba alami ini. Biarlah kasih karuniamu turun di atas hambamu ini yang berharap dan berdoa agar ibu hamba segera disembuhkan dan dijauhkan dari sakit penyakit yang diderita. Tak lupa hamba juga berdoa agar engkau menjamah dan melembutkan hati ibu hamba agar kiranya ia tetap berserah, berharap dan percaya akan kuasa kesembuhan yang akan engkau berikan kepadanya. Biarlah apa yang dialaminya pada saat ini menjadi pelajaran yang berharga yang dapat membuatnya semakin dekat kepadamu. Biarlah imannya terus bertumbuh dan karena iman yang dimilikinya pula dapat menjadi sumber pengharapan dan kesembuhan bagi ibu yang hamba kasihi ini. Kiranya engkau juga memberikan kekuatan dan kesabaran kepada hambamu yang sedang merawat ibu hamba. Jangan biarkan anakmu ini hilang kesabaran bahkan kasihnya. Biarlah engkau juga memakai hambamu ini sebagai sumber kekuatan baginya untuk menjalani setiap kehidupan yang dia lalui. Jadikanlah hambamu ini anak yang setia dan penuh kasih selama merawat orang tua hamba yang sedang terbaring lemah. Hamba yakin dan percaya engkau akan menutup bungkus orang tua terkasih hamba dengan kuasamu dan bilur-bilur kesembuhan daripadamu akan tercurah dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, inilah doa yang hamba panjatkan kepadamu dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa kepadamu. Amin.